pagi ada di Salam sehat, tetap semangat Semoga pagi yang baru ini Juga tetap dalam sukacita Di dalam Tuhan Yesus Sebelum memulai aktivitas kita pagi hari ini Mari kita menyimak suara Tuhan Sebelum kita membaca firman Tuhan Kita berdoa Allah Bapa Surda Kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Yang senantiasa ada di tengah hidup kehidupan kami Pagi hari ini, Tuhan sudah boleh membangunkan kami Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan Engkau boleh menuntun kami melalui firman-Mu Untuk itu, pimpin kami untuk mendalami akan kebenaran firman Tuhan Mendengarkan suara-Mu ya Tuhan Biarlah Tuhan, dalam kami berdoa dalam Kami melakukan firman Tuhan Mau menyerahkan hanya dalam tangan pengasian-Mu Dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin ada yang yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang terambil pagi hari ini, yang terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 10 hingga dengan ayatnya yang ke-11. Siang malam kami berdoa, sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imamnya. Kiranya dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu Firman Tuhan yang diberi judul, Setia Mendoakan. Apa yang Sobat Abena lakukan ketika hati resah? Karena ada keinginan yang belum tercapai. Mengeluh, marah, bersedih, atau merasa terpegang? Mari kita belajar dari Rasul Fokus. Pasul Paulus pernah mengalami hal yang demikian Rindu tetap mengajar Injil Kristus di tengah Jemaat Desa Lomita di dalam tadi Tapi, ada rindangan Dan apa yang dilakukan? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh Menyerahkan semua Agar Tuhan yang memberi solusi Dia yakin bahwa mereka akan dipertemukan dan dipersatukan pada saat Kristus datang yang kedua kalinya. Sobat, Taruna kadang tidak jauh beda dengan kita yang penuh dengan keterbatasan, tidak bisa mewujudkan keinginan. Jadi, gagal, rusak, marah, Tuhan mau kita tetap. Kita harus tetap setia Dan berdoa dengan sungguh-sungguh Menyerahkannya kepada dia Supaya terwujud baik Dan tenang Seperti yang dikatakan Jangan terdendam Bapak Melainkan dendam Yang cek Kita yakin Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera Bukan kecelakaan pada setiap orang yang mengandalkan dia Biarlah sapaan firman Tuhan hari ini Memberi kekuatan untuk kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang boleh kami renungkan pagi hari ini Kami boleh diingat dan dikuatkan yang dapat boleh menjadi penuntun bagi kehidupan kami, di mana kami boleh beraktivitas, yang kami boleh lakukan itu untuk dapat menguji, memuliakan namaMu ya Bapak Berkati Tuhan untuk ada di kami semuanya di dalam segala aktivitas mereka, di dalam belajar mereka, di dalam apapun juga ya Tuhan, Engkau yang boleh selalu menolongnya Bapak Biarlah seluruh penderitaan kami sepanjang hari ini. Kami mencerahkan hanya ke dalam pangkuan pengasihan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Luna, selamat beraktivitas. Biarlah tetap menjaga protokol kesehatan. Salam Namaste.